Ya, guys, dicari-cari uangnya tinggal 27.000. Ini lagi lapar banget, kira-kira yang enak dapat apa aja. Di depan ada tukang somai Pas aku tanya 10 ribu dapat 8. Bapaknya ramah banget terus katanya seneng akhirnya ada yang beli. Katanya lagi agak sepi guys dari tadi. Ini akhirnya aku beli seporsi terus uangnya kan masih ada sisa tuh. Sambil nungguin abangnya bikinin somai aku Aku ke Indomarat dulu mau jajan. Terus nemu ini es krim lucu banget, deh. harganya 8.500. Lihat deh bentuknya kayak kue ulang tahun. Akhirnya aku beli dua ini, satu buat abangnya, guys. Tuh kan langsung senyum. Kalian harus lihat pas dibuka, bentuknya bagus banget. Kayak lapisan kue ulang tahun. Bapaknya sumringah katanya belum pernah ada yang Krim kayak gini, Ayo pak aku juga belum pernah nyobain yang ini tapi kayaknya enak Bener loh katanya enak guys Bapaknya kira selama ini kalau es krim yang enak-enak gini pasti mahal Ada kan pak yang harganya 8500 Jadi tuh es krim vanila tapi ada coklatnya gitu Namanya tuh tadi histeria dari ice. Kan guys dari tadi bapaknya gak berhenti senyum loh Kita doain sama-sama dagangan bapaknya laris manis ya guys Amin